Pesona Ayu Ting Ting dengan outfit hitam tampilannya sangat menawan Nah kita simak pesona Ayu Ting Ting satu persatu Yang pertama penampilan Ayu Ting Ting dengan gaun hitam satu ini mencuri perhatian netizen Tak hanya gaunnya saja akan tetapi tatanan rambut serta make up yang dipakai olehnya juga tak luput dari sorotan Pesona Ayu yang kedua menggunakan simbol dress berwarna hitam. Ayu Ting Ting terlihat begitu anggun, dirinya juga memilih menata rambut dengan sederhana dan hanya menambahkan jam tangan simbol untuk detail penampilannya. Pesona Ayu yang ketiga, gaun berwarna hitam yang digunakan oleh Ayu Ting Ting ini terlihat begitu mewah. Dengan detail yang cantik, bahkan dalam penampilannya, dirinya juga tampil menawan, memakai perhiasan yang tampak begitu elegan. Pesona Ayu Ting Ting yang memakai batik berwarna hitam dengan detail motif emas, membuatnya banjir pujian. Dirinya juga tampil dengan rambut yang disanggul kecil serta aksesoris. Pesona ayu yang selanjutnya Beberapa gaya penampilan ayu ting-ting di atas panggung sendiri sering disebut-sebut bak idol K-pop. Tampil dalam balutan busana off shoulder kombinasi navy dan hitam Penampilan ayu ini terlihat memiliki konsep girl crush Nah, bagi kalian Pesona ayu yang mana sih yang paling keren? Bisa komentar di kolom komentar dan jangan lupa kalau kalian suka video ini klik subscribe dan jangan lupa like ya bye